Guys, aku dengar and welcome to the skit So, pada hari ni vlog pada kali ni Aku nak buat Aktiviti aku, apa aktiviti harian aku Daily, routine aku dekat rumah So, yang kita tengah uh, menghadapi uh, Lockdown PKP kan, eh, also. Untuk kita keluar sangat terhad Dan petang ni aku Ada jogging So aku akan insya Allah aku akan Rekod sikit-sikit lah Dan aku akan masukkan klip dalam vlog ni. So yeah, enjoy So kalau korang boleh nampak Takat ni aku baru Siap satu je So ada lagi 10 konten Yang aku kena siapkan Ini semua storytelling Tak masuk vlog-vlog on the spot aku plan lah Kucing aku tengah sakit uh, Oyen Kalau korang tahu Oyen, dia tengah sakit Dia baru lepas Segaduh dengan kucing luar And Macam mana aku nak cakap, ya Dia sakit sekarang ni Luka dekat bagian mulut Aku sekarang nak cari dia, so let's go kita cari dia So guys, aku ada kelas uh, Maybe dia akan start dalam Aku rasa dia start dalam Pukul 10, 20 eh tak no now is uh, 11 so maybe dia akan start 11, 20 macam tu lah so sekarang kita nak pergi cari Oyen macam aku cakap tadi kita nak cari Oyen let's go there's Zoro Oyen okay. oh, yeah. macam mana Yen? progress? ada okey. So, as you guys can see Agak kurang lah Semalam Selagi teruk lah So Tadi kalau boleh nampakkan origin kan eh? Dia Macam mana Dia tak sihat lah So, aku plan vlog ni Aku nak buat jogging, nak pergi jogging tu Dan aku sombat benda-benda yang yang aku buat hari ni tetapi aku tak tahu apa lagi aku nak buat sekarang ni Sejak lagi ada kelas, sejak lagi ada kelas Lepas kelas kita jumpa balik So yeah So guys aku baru je settle lah uh, Online kelas, um, Geografi And aku tak tahu sekarang apa yang aku nak buat So, aku rasa Kita terus go through dengan Aktiviti kita petang ni So, now aku nak Take some nap Sebab sekarang dah pukul 12 lebih Ngantuk, ngantuk, pengantuk So, ya yeah. Jumpa korang petang ni Aku nak tidur tu sebenarnya Tapi tak nak tidur I don't know why Tapi aku nak tidur lah Jumpa orang petang ni ya Okay guys Sekarang is now Pukul 2 And sekarang aku nak Vacuum sikit studio aku Dan Aku tak boleh tidur, tadi baru aku selesai Tengok satu movie Misalkan biometri uh, So tanpa melenggarkan masa, jom let's go Kita vacuum tak perfect lah but it's okay untuk sementara so yeah aku sangat penat dan aku rasa now wait lah sekarang pukul uh, sekarang is uh, 2.13 and i think i'm gonna to take some nap i'll be wake up at maybe 3 or 4 pm lah so Jumpa Jumpa jumpa Bila aku dah bangun lagi okay? okay bye So guys Aku baru settle Record video podcast Dan aku harap Ada orang Ada Ada sambutan lah Harap-harap ni lah Subscribe aku baru Buat 7k Struggle Hari-hari buat konten Tak ada siapa nak tengok Itu memang biasa Untuk bagi Orang-orang baru nak mula Macam aku even Aku dah Bertahun dah. Cuma baru 2 tahun ni baru aku aktif betul, betul tapi cuma tak ada rezeki lagi. InsyaAllah. Rezeki ada di mana-mana. InsyaAllah. Doakan kita lah. guys, Sekarang aku dah sampai rumah So now is uh, 7.31 And Aku nak Selamat berik dulu Dan lepas tu Mungkin aku akan end vlog ni Ini adalah first time dalam hidup aku Aku buat vlog daripada awal sampai habis. Aku sebelum ni tak pernah buat vlog tu sampai habis. Kalau korang tengok dekat kalau korang perasan dekat video-video aku yang lepas. So aku tak nak cakap panjang sekarang, aku tak nak cakap panjang sangat sekarang. Kita jumpa lepas maghrib. Okay guys. Sekarang aku dah settle Salat Maghrib and aku tak tahu nak end vlognya dekat sini ke ataupun aku drag lagi ke depan sebab malam ni aku satu aktiviti iaitu Uh, tengok match antara between JRT dengan Nagoya FC from Japan. So aku kita jumpa nanti. Sekarang ni aku tak ada aktiviti aku nak buat sebab sahagi, sekejap lagi ada uh, online class uh, Pendidikan Islam. Nanti kau kau masuk insya-Allah. <laughs> Insya-Allah kau kau masuk. So kita jumpa lepas kelas. So ya. Yeah. So guys Sekarang sudah Sekarang dah 12 13 something Sudah so masuk Dah masuk dah Dah masuk Hari baru So jadi sekarang Aku akan end vlog Sampai sini saja And Kalau vlog ni ok ke Korang like video ni Don't forget to subscribe Like, comment and share uh, Ya yeah. Aku Daniel S.K.Budah Assalamualaikum Bye bye Hai <sighs>